Halo teman-teman, selamat datang di channel kakak Oke teman-teman, hari ini kita akan mencari mainan lagi teman, -teman. Wow, itu teman-teman bisa lihat ada mobil pembalap keren teman-teman dia mempunyai satu ban ya teman-teman, di tengah, wah keren sekali Ini warna hijau dan, eh salah teman-teman Ini warna merah bannya dan kuning mobilnya Oke, kita cari mainan Neng neng neng neng neng Wow, kita menarik sesuatu teman. Wah, ternyata ini keranjang teman. Wah, ini keranjangnya sangat besar teman. Ini tempat kita mengumpulkan mainan teman. Oke teman, kita taruh mobil mainannya ke dalam sini teman. Mobil pembalap mainan neng ngeng ngeng Oke, kita cari mainan. Let's go. Cici Juk, juk, juk. wow itu teman, -teman. ada dinosaurus teman, teman wow ini dinosaurus warna kuning teman, teman ini wow dia di ekornya ada tanduk teman, -teman. waduh ini tanduknya warna apa teman, teman ini tanduknya ada empat wah keren sekali kita taruhkan perenjang teman, teman kita cari teman cari cari cari car. wow itu teman, teman, ada bola basket teman, teman wah keren sekali. ini bola basket warna kuning dan wah ini kuning ini orange teman, teman tak salah lagi. Hah. ini warna orange dan garis-garis hitam kita taruh ke dalam keranjang. wah ada kucing teman, -teman. hadir uh, untuk melihat kita ah uh, mencari mainan. oke okay, let's go kita cari lagi. cari cari cari cari Wow itu teman, teman di bawah ah rumput-rumputnya teman, teman ada tirek teman, -teman. ini tirek, teman -teman. Wah keren sekali kita taruh ke dalam keranjang ambil lagi, teman, teman Wah itu teman, teman bisa lihat ada bola besar bintang teman, -teman. ini bola besar bintang warna umum wah keren sekali kita taruh dalam keranjang kita cari cari cari cari cari cari cari cari cari cari cari cari cari cari cari wow ini teman, -teman. ada dinosaurus teman ini dinosaurus warna coklat wah tanduknya sangat banyak sekali teman, -teman. dan ada tanduk besar berjola satu wah ini juga ada bola teman, teman Ini bola sepak Warna Ini warna merah Ada merah muda dan biru Wah keren sekali teman-teman Kita taruh ke dalam keranjang Wah itu dia mampir lagi teman-teman Kita cari teman-teman Cari cari cari cari Cari cari cari Cari Wah, Itu teman-teman ada bola dino charger teman-teman. Ini bola dino ranger. Ada ranger merah, hijau dan biru. Wah, keren sekali. Kita taruh ke dalam keranjang. Wah, mantap teman. -teman. Kita ambil teman-teman Cari cari cari cari. Wow, itu teman. -teman. Kita mendapatkan dinosaurus teman, teman Ini dinosaurus warna hijau. Wah, keren sekali taruh ke dalam keranjang teman, tetap sekali. kita cek lagi teman, apakah mainannya masih ada di sekitar sini? kah ternyata sepertinya mainannya -main sudah habis teman. oke teman kita hitung untuk mainannya ada berapa ini teman. kita hitung bola besar, satu, dua, tiga, empat. wah bola besar ada empat. dinosaurusnya ada berapa ini teman? satu cari lagi teman teman tiga dan empat. Wah, ada empat dan mobil pembalapnya ada satu teman wah keren sekali teman man. Oke, teman oke teman sekian di video dari kakak teman jangan lupa tekan tombol subscribe teman biar kakak lebih semangat bikin videonya oke sampai jumpa di video kakak selanjutnya bye bye